Mengapa mereka selalu menunjukkan uh, bagian vital Dan mereka memahatnya dalam ukuran yang kecil Kenapa? Halo Cumi-Cumi Hari ini gue mau ke Piazza Michelangelo. Ah, hari ini panas banget, tapi gue relain deh demi menunjukkan kota Firenze yang ini. <tuk> <Yeah. tuk> tapi si cumi kecil nggak ikutan. Nah, ya di rumah aja ya, sama Babo. Ya, ini gue udah sampai. Tapi Piazza Michelangelo itu di depannya si San Nicolo Tower itu. Jadi tadi gue nyebrang ke kiri Lalu ambil Jalan ini Bisa ke kiri atau ke kanan ya itu tadi Perjalanan tuh Mesti nanjak Tuh di depannya udah ada air terjun Yang kecil Nanti di atasnya lagi ada air terjun lagi Seger banget airnya bening bu. Itu dia, San Nicolo Tower Nah itu baru masih tahap satu. setelah gue naik Nah disini ada air terjun yang kedua Nanti kita lihat Wow, ada air terjunnya Keren banget Kayaknya pengen nyelam deh di sini, pengen berenang. Gue udah sampai sih, cuma cuma masih lama perjalanan karena masih naik nanjak. dan nanjaknya tuh itu ada yang tangga, ada yang jalan biasa. Ya udah, mana gue pakai sepeda lagi, terus sepeda gua itu yang tangga, yang jalan juga ada sih Cuma lebih panjang yang pakai jalan biasa Kalau tangga gimana gue bawa aja sepedanya huh. Akhirnya gue sampai juga guys masih mensuasan minum dulu kali ya house oh, Dak. itu patung Davide tapi bukan yang asli ya dan disitu ada restoran La Loja itu restoran fine dining gitu pernah ke sekali nauju mahalnya jadi di piat sale Michelangelo itu kita bisa ngelihat pemandangan kota Firenze dari atas kelihatan semuanya itu dia Duomo di Firenze Atau disebut juga Catedrale, Catedrale Del Fiore Tapi orang biasa Nyebutnya Duomo Piazzale itu artinya Square yang besar Kalau hanya piazza Itu square yang Biasa-biasa aja Nah ini namanya Piazzale Michelangelo Dia lebih besar Luas Dan biasanya Piazza atau Piazzale itu Hanya untuk digunakan Pejalan kaki Jadi mobil-mobil nggak -mobil boleh masuk Piazzale Michelangelo ini Didedikasikan kepada Pemahat terkenal bernama Michelangelo Maka dari itu disebut sale Michelangelo Yuk kita kenalan sama si Davide Cakep loh orang ya <laughs> Apalagi dari depan Yuk Patung ini bernama Davide Dan beliau yaitu Michelangelo yang memahat patung Davide ini Tapi ini replikanya ya Yang terbuat dari perunggu atau bronze pada zaman dahulu pemahat-pemahat pelukis terkenal suka memberikan model yang terbuka semuanya kelihatan nah untuk patung mengapa mereka selalu menunjukkan eh, bagian vital dan mereka memahatnya dalam ukuran yang kecil kenapa karena kalau misalnya ukuran yang sesungguhnya itu terlalu vulgar Jadi mereka membuatnya menjadi kecil patung Davide ini merupakan simbol dari kota Firenze salah satu mahakarya dari Michelangelo yang paling terkenal Davide atau yang kita kenal adalah Daud dalam perjanjian lama kitab suci Kristiani dia itu berhasil melawan Seekor bagong raksasa Yang bernama Goliat Hanya dengan menggunakan Batu dan ketapel Itulah kenapa Di patung Davide ini Tangan kirinya memegang Seolah-olah ada Sesuatu yaitu Batunya dan ketapelnya Gitu ceritanya karena sifat sosok yang diwakili patung itu lalu menjadi simbol pertahanan kebebasan rakyat kecil Republik Firenze yang terancam waktu itu oleh negara saingan yang lebih kuat dan dominannya keluarga Medici. Dulunya ibu kota Italia itu adalah Firenze bukan Roma ya. Cumi-cumi masih ingat video gue yang tentang toko emas di Ponte Vecchio? Nah, itu dia. situ kelihatan semuanya di sini. Itu Palazzo Vecchio. Nah, menara yang putih itu namanya Campanile di Joto. Jadi, hampir setiap semua gereja ada belnya loncengnya, setiap jam tuh bunyi. Ini Sungai Arno, dan yang ini adalah Gereja Basilika di Santa Croce. Gue di mikirin Jelang sekarang saatnya gue mau pulang karena cumi pindah mulai kelaperan ya udah nanti di sini dulu ya nanti gue bikin video-video yang lain tentang Firenze tentang Florence makanannya kulturnya dan banyak lagi makanan sih yang paling <laughs> gue demen ya udah gue lagi turun tangga terkejut lagi gitu jangan lupa like, komen dan pastikan kamu subscribe, bunjikan lonceng. Oke deh, gitu aja. Ciao ciao. Sepeda gue untungnya masih aman di sini.